Halo, welcome back to my channel. Oke okay guys, di video kali ini kita kembali lagi membagikan preset Alike Motion. Bagi kalian yang belum tahu, gue ngeditnya pakai HP apa? Gue ngeditnya pakai HP Samsung guys, Samsung Galaxy. Aplikasinya gue pakai aplikasi Capcut guys untuk video ini ya. Ya jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe video gue ini ya guys ya. Support terus channel ini supaya gue lebih semangat untuk upload konten-konten selanjutnya guys. Oke tanpa lama-lama langsung saja kita masuk video yang pertama. Let's go, check it out. Oke, okay, kita masuk video yang kedua guys Oke, okay, kita masuk preset yang ketiga Oke, okay, kita masuk preset yang keempat. Oke, okay, kita masuk ke preset yang kelima. Oke, okay, kita masuk preset yang keenam. Oke okay, kita masuk kita masuk preset yang ketujuh <tinyetra> Oke, okay, kita masuk preset yang ke-8. Aduh mama, aduh cuci-cuci teman saya. Karena gaya rambutnya yang Oke, okay, kita lanjut preset yang ke-9. lanjut preset yang ke-10 guys video kita kali ini nantikan video selanjutnya jangan lupa kalian follow juga yang punya presetnya guys ya oke okay. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time